Siwaratri atau malam siwa adalah salah satu Hari Raya umat Hindu yang diadakan sekali dalam setahun Menurut kalender Bali, Hari Raya ini dirayakan pada hari pengelong ke-14 sasih kepitu atau hari ke-14 setelah bulan purnama yang biasanya jatuh pada seputar bulan Desember atau Januari Ada sisi lain dari Siwaratri yang mungkin tidak banyak orang tahu. Hal itu diungkap dalam buku berjudul Siwaratri Makna dan Upacara yang ditulis oleh Profesor Dr. Chok Rai Sudarto, M.A. Sudah menjadi tradisi sejak lama bahwa perayaan Siwaratri merujuk pada karya sastra berupa kekawin yang berjudul Siwaratri Kalpa. Kekawin itu ditulis oleh seorang pujangga bernama Empu Tanakung yang hidup pada akhir era Majapahit. Dalam kekawin itu dikisahkan mengenai kehidupan seorang pemburu bernama Lumbaka. Pada hari ke-14 setelah bulan Purnama, ia pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun pada hari itu nasibnya kurang baik ia tidak berhasil memburu seekor binatang pun karena pantang pulang tanpa membawa hasil buruan ia terus saja masuk sampai jauh ke dalam hutan upayanya tetap sia-sia sampai hari menjelang malam karena ia pikir akan kemalaman di jalan jika pulang maka ia memanjat sebatang pohon yang cabangnya menjulur ke sebuah telaga ia masih berharap akan ada binatang yang minum telaga itu untuk ia jadikan sasaran panahnya. Tetapi tidak ada seekor binatang pun yang datang sampai malam jatuh. Lubdaka tidak turun dari pohon karena takut di bangsa binatang buas. Agar tidak jatuh karena mengantuk, ia lalu memetik daun pohon itu sehelai demi sehelai dan dibuangnya ke bawah. Ia baru turun dari pohon setelah pagi datang Sampai di bawah ia terkesima karena ternyata ada sebuah lingga siwa di bawah pohon itu Dan daun-daun yang ia petik sepanjang malam bertumpuk di depan lingga itu seakan sebuah persembahan Suatu saat ia jatuh sakit dan meninggal dunia Dewa Dipati siap menjemput Atma Lumbraka untuk dibawa ke neraka, karena selama hidupnya ia berlaku sangat kejam. Tetapi yang Madipati terlambat karena arwah Lubdaka sudah masuk surga atas anugerah Dewa Siwa. Lubdaka diangkat ke surga karena pada hari Siwaratri telah bergadang sepanjang malam sambil mempersembahkan daun-daun bilwa di depan lingga Siwa di tengah hutan. Itulah kisah seorang pemburu bernama Lubdaka yang selalu dikaitkan dengan perayaan Siwaratri. Kisah serupa juga terdapat pada sumber sansekerta seperti Siwa Purana, Skanda Purana, Garuda Purana dan Parma Purana. Empurtanaku diperkirakan sudah membaca minimal salah satu dari purana-purana tersebut. Dari hasil studi perbandingan, dapat diketahui bahwa bagian utara kanda dari Padma Purana sangat dekat dengan kekawin Siwaratri Kalpa. Malah bagian-bagian tertentu dari Siwaratri Kalpa merupakan terjemahan dari sumber tersebut. Siwaratri dengan kisah si pemburu ternyata tersebar luas sampai ke belahan dunia bagian barat. P.J. Worsley, seorang sarjana yang sangat menaruh perhatian pada naskah-naskah Jawa kuno, memberikan informasi tentang siwaratri dalam sumber Eropa. Dalam sumber tersebut ada terurai tentang perayaan yang disebut The Fast Weavera yang dikaitkan dengan kisah seorang pemburu yang karena kemalaman di hutan lalu naik ke atas pohon. Semalaman ia memetik-metik daun pohon itu yang tanpa disadarinya telah dilemparkannya kepada Jui Pelinga dan pada akhirnya si pemburu mendapat anugerah dari Izora. Coba bandingkan istilah Jui Pelinga dengan Siwalinga dan Izora dengan Iswara. Informasi lain datang dari Profesor Dr. Oberoi. Direktur Academy of Indian Culture, dalam tulisannya berjudul Influence of Indian Culture on Arabia, ia antara lain memberikan informasi tentang suratri di Arab. Ia memberikan informasi itu setelah membaca kitab Sayarul Okul, sebuah antologi puisi Arab kuno. Kumpulan puisi itu disusun oleh Abu Amir Abdul Asmal dan dicetak pertama kali di Berlin pada tahun 1864. Edisi keduanya dipublikasikan di Beirut pada tahun 1932. Dalam buku tersebut, perayaan Siwaratri disebut Okas, pada saat mana para penyair mengadakan simposium dan memilih karya-karya terbaik para penyair. Penyair Umar bin Hasyam adalah penyair besar yang karya-karyanya juga nilai sebagai karya terbaik dalam perayaan Ogas tersebut. Pertikan berikut adalah salah satu karyanya yang termuat dalam Sayarul ul -okul. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang bersifat kenapsuan, jika pada akhirnya ia sadar dan ingin kembali ke jalan moral, disediakan jalan ke arah itu. Walaupun ia hanya sekali memuja Mahadewa, ia bisa mendapatkan posisi tertinggi dalam kebenaran. Dalam bagian lain, Profesor Oberoi juga memberikan keterangan bahwa setelah terjadi peristiwa tertentu di Mekah, perayaan Siwaratri diganti menjadi Shabib Barat. Itulah informasi yang menjadi bukti bahwa cerita pemburu yang mendapat anugerah siwa sudah tersebar luas Di Bali sendiri ada beberapa lontar yang memuat cerita seperti itu termasuk memuat uraian tentang upacara dan beratas siwaratri Cerita lubdaka berhasil mengajak kita merenung, berdialog dengan diri kita sendiri mengenai manusia papa yang bisa terlepas dari neraka, manusia papa yang dapat bertemu dengan Tuhan. Sastra memang salah satu media yang dapat mengajak pembacanya untuk berkontemplasi. Hal itu agaknya benar-benar diketahui oleh pujangga di masa lalu, seperti halnya pengarang cerita pemburu itu. Dengan cara menceritakan kisah Lubdaka, Empu Tanakung berhasil mengajak pembaca karyanya pertama-tama untuk merenungkan makna cerita itu untuk kemudian menghayatinya dan akhirnya dengan penuh pengertian dan keyakinan melaksanakan Brata Siwaratri Apabila mereka sudah sampai pada tingkat pemahaman dan keyakinan seperti itu Terlebih setelah mereka merasakan manfaat berata siwaratri, mereka akan menyadari bahwa cerita lubraka semata-mata berfungsi untuk memancing dan kemudian mengangkat mereka ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Itulah sekilas mengenai perayaan siwaratri dan maknanya. Semoga ada manfaatnya.